Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Cipto ya Pak Budi, ya Pak Cipto dengan eh, Istri Pak Supri. Pak Supri Dan yang dibalik layar Karena pasukan intelijen Dia ada di sana <laughs> Sudah datang ke rumah saya Saya Dekar Katanya Pak Cipto ada permasalahan. Bisa diberitahu oleh teman-teman, ya termasuk Pak Budi ya. Nah, seperti apa permasalahan yang dihadapinya dan apakah permasalahan ini sudah dalam proses atau sudah selesai atau mungkin seperti apa? Karena di sini saya akan mau mendengarkan nah, seperti apa yang dialami oleh Pak Cipto uh, dalam permasalahannya. Nah, begitu Wah. Baik, mohon izin Bapak Saya ingin bercerita masalah tentang kejadian Ya Pak Cipto Saya tanya dulu Pak Cipto dulu Waktu jadi tentara Tahun berapa masuk tentara Pak Cipto? Saya masuk tentara dari Tantama 8384 Tantama empat. Habis itu kok Bintara? Saya Bintara tahun 90 puluh. 90 puluh, habis itu jadi perwira. Saya tahun... Uh, jadi perwira 99 sembilan. Oh, sama dengan saya, berarti iya, Cuma iya. kalau AKMIL ini dari... Eh, capa siapa ya? Saya, Sarcap bareng. Sarcap bareng kita. Wah, ya. mantap mantap. Siap. Nah, setelah jadi perwira, kemana saja? Eh, tugasnya Sa apa ke dinas? Dinas, satuan. waktu itu satuan saya di Medan, di Batalon satu tiga, satu Doremi. Doremi. Siap. Oh, yang iya, ada iya. di Padang, Aceh, oh nah, habis dari situ saya tugas di Aceh satu tahun satu tahun setelah itu saya kembali ke Jakarta ke Jakarta di pas Pampres pas Pampres pas Pampres Bu waktu Ibu Mega jadi presiden presiden Komandan pas, pas, pas, pas, pas Pampresnya siapa tuh waktu itu Pak Nono Sampurno Pak Nono Sampurno ya nah, ya ya itu ya. setelah itu saya sampai eh uh, Pak SBY presiden di Pas Pampres? Langsung di Pas Pampres. Di jaman Pak SBY? Pak SBY? 2014? Dua, uh, sampai 2014. Jadi dua periode. Bilih. Kenapa kita nggak ketemu? Saya nah, saya pernah masuk di Negara tidur tiga minggu di situ. Oh, siap. Di jaman Pak SBY? 2014? Ya, Pak Dikenal sama saya karena saya ada Amplik. Oh, Amplik ya? Amplik. Oke, oke. Berarti ke Pak SBY dan Pas Pampres. Siapa terakhir dan Pas Pampresnya yang diikuti? Saya dan Pak Presnya terakhir Pak Doni Munardu. Pak Doni Monardo? siapa itu mantap Pak Doni Monardo. Sekarang beliau Ketua PPAD ya? Siap Ketua PPAD. Kenal? Saya kenal. Mulai beliau dan grup saya sampai dan Pak Swampres kenal sama saya. Pernah komunikasi? Eh, Sebelum-sebelumnya? Sudah. Eh, sudah ya? Sudah. Berarti Termasuk Pak Eko Margiuno juga siap. Berarti Pak Doni Monardo kenal lah sama Pak Cito. Siap kenal sama saya. Dekat lah ya. Karena pernah jadi nabuhannya ya. Dekat. Karena pernah jadi nabuhannya ya. Pembeliannya. Penciptaan berapa? Saya pensiun tahun 2002. Baru ini ya? Siap. Wih, Maret 2002. Masa dikit-dikit ada masalah, Pak. Coba diceritain masalahnya apa, Pak? Uh, Pak. Siap. Mohon izin uh, pada tanggal 11 Oktober. 11 Oktober? Iya. Saya... Uh, 2022 ya? 2002. 2022. 11 Oktober 2022. Iya, iya, iya. Ya. Saya di sama orang di depan rumah saya. Di Kroyo koleran depan rumah, rumah saya ]nya. satu kompleks atas nama Bapak Nudin dan Pak Julius suami istri dan karyawannya. Wih, di Kroyo, di Kroyo Pak, di Kroyo. Hmm. Nah, awalnya tanggal 9 Oktober saya dan masyarakat 9 Oktober sebelum sebelum kejadian itu siap sebelum kejadian itu saya sama warga kampung sama masyarakat kampung berinisiatif saya baik karena apa jalan itu becek dan uh, rusak rusak nah. rusak saya cor saya perbaiki oh ini ini videonya ini ada video yang dicoret ya, ya ini ya siap betul. Oh. Betul. siap betul betul ini tadinya becek kemudian becek, di... banjir saya inisiatif sama warga kampung untuk Ankara itu asal jalan satu satunya untuk arah ke kampung. Oh, dicor. Oke, okay, oke, okay, mantap. Iya, iya, iya. Ya, oke. Okay. Itu dana pribadi. Pakai dana pribadi? Siap. Wah, itu namanya T ini dengan rak. Jadi siap. Namanya. Kita. Ya. Nah, Cora. setelah itu, saya sama masyarakat sudah kita sampaikan bahwa nanti tanggal 12. 12. Digani, akan dibuka. Karena sudah keras. Hmm, nah, 12 Oktober itu ya. Siap. Tadi tanggal 11 disampaikan. Saya sampaikan bahwa saya eh, melihat Uh, jalan itu yang mereka kampung ditutup, ditutup, ditutup, ya. dilas. dilas ya. Nah saya menegur itu sapam, security, yang, security yang yang yang jaga orang las. Hm, nah, security yang jaga orang las. Nah, saya tegur, saya tanya, ini kenapa kok ditutup? Hmm. yang terjadi dia malah bentak ke saya. Securitynya membentak, bentak, bentak Pak Cipta. saya. Pak Cipta tahu, bapak Cipto pernah yang baru selesai. Saya tidak tahu, mungkin dia tahu lah. Kira-kira security tahu nggak bahwa Pak Cipto ini seorang mayor mayor yang baru pensiun? Tahu, tahu dia, mungkin tahu. Ya atas nama Pak Mustafa itu. Kalau ya. dia tahu kurang, kurang ajar juga kayak gitu. -gitu. Ya itu kurang... namanya dia orang sipil, dia ah. bilang gitu. Nah, ya. saya, terus setelah itu Pak. saya tegur belum bertakhta saya, saya diam. Security ini bertakhta, saya. Oh, mau apa lo? gitu hmm. Saya itu tegur baik. Pak sudah lapor ke pak rpk Kampung belum kenapa main tutup aja saya disuruh sama pengurus hmm. pengurus yang mana tolong koordinasi gitu masih betak mau apa lo sama saya ya udah saya dorong bapak itu hmm. Sebetulnya saya dorong lalu saya membuka pintu yang sudah ditutup yang dilas ya nah. karena dia masih betah-betah saya nah berarti di mata mereka purna ini nggak ada harganya kalau gitu ya, ya. betul oke lanjut nah, setelah itu hmm. Saya aduk kepala sama bapak ini, Pak. Yang mana security ini? security saya aduk kepala. Ya. Udah kamu pukul saya. Nah, gitu Ya, kita aduk kepala. Ya, kita aduk kepala. Saya tidak tahu ada seorang wanita. Ya, sebentar. Ini biar semua purnaiwan di Indonesia tahu ini kondisi ini. Bukan saya memprovokasi. Ya, tapi kita dengar dulu cerita. Oke, lanjut. Gitu. Nah, setelah itu. Begitu saya habis uh, aduk kepala. Saya dorong. Saya beli kanan. Ada seorang wanita. Seorang wanita. Wanita, lanjut. Nah, itu video saya video pakai HP. Oke. Okay. Saya tegur. Oh. Ya kan? Kenapa ibu video saya? Apa yang terjadi? Ibu Indri muko saya, man. Ibu siapa? Indri. Indri. Namanya ada Indri. Indri. Ya. Orang situ juga? Nah, itu istrinya daripada Pak Julius. mukul saya. Pak, Louis, orang, Pak Julius orang situ juga? Orang situ juga. Oke, okay. tanya saya. Nah, habis gitu, dia mukul saya, saya hindari, jatuh. Nah, dihindari, jatuh? Dianya jatuh. Ya, pada saat Pak Cipto menghindari, menghindari, dia malah jatuh. jatuh. Oke. Okay. Nah, dengan dia jatuh, mendorong sama Bu, namanya Susanti. Ibu Susanti, kenapa dia? Kedorong, dia jatuh juga, kedorong sama temennya itu, Bu Indri. Ah, oh, didorong sama Ibu Indri. Ya, okay. jatuh. Seperti yang ada di sini, di video. Nah, setelah itu, saya berupaya karena Bu Indri jatuh narik baju saya. Nari oh iya iya. Narik baju saya dia jatuh sambil eh, kakinya itu nendang-nendang ke arah saya. Heeh. Ah. Nah, saya berupaya supaya ini lepas, tidak tidak lepas-lepas gitu. Ah. Nah, setelah itu saya dipukullah, dikeroyok sama Bapak Nurdin. Bapak Nurdin itu siapa? Bapak Nurdin itu Suami dari Bu Santi, hmm. sama Pak Julius, dikorek di berdua, di berdua hmm. dengan saman itu, tidak lama kemudian, karyawannya Pak Nudin tuh ikut mukulin saya, kurang lebih sekitar 12 orang. Yang di video ini? Siap. Coba kulihat dulu video ini. Coba kita lihat video ini, nada ada video. Iya kan? Oh, ini ada video. Oh, oh itu ya. yang lari tuh? Siap, ya itu. Sebentar. Nah, ini ada orang lari dari dalam rumah, ya. Ada nah, tadi, ada tadi, tadi lari. Oke, sedikit aja kita lihat, ya. Pas ada lari tadi, itu pas larinya aja. Ini ada yang keluar nih, ya. itu namanya Pak Nurdin, yang baju putih. Nah, itu, itu ke tempatnya Pak Cahyan, itu Pak Mustafa, dengan Pak Cipto, ke arah Pak Cipto itu ya. Oke. Okay. Ma nah, itu ada anak muda keluar tuh, mertua. Eh anak muda keluar itu kan? Oh. muda. muda. Nah, satu. Sudah berjalan. Kau seperti ini. Hmm. Istri. Ah, ini oh ini istri, oh ibu ya. Oke. Okay. Nah oh. itu pak. Isir. Hmm. Itu. Ara ke sini. Tuh, langsung mukul cuma. Langsung mukul di sini. Ya, ini itu kelihatan. Nah, itu rutin yang bersebut. Oh, ini dia ya? ya siap, ini Sama, dia ya? Semua mau ya? Oke, lentikan. Oke, ini ada videonya, ternyata CCTV-nya. Biar ini pihak penyidik lainnya untuk ngulia semuanya ya. Yang jelas ada sekilas di situ. Oke, lanjut Pak, layan tadi tuh. Siap. Nah, setelah kan ditari-tari bajunya tuh, terus lepas Siap, lepas setelah itu saya kan dikeroyok tadi hmm. saya dikeroyok sama suami istri semua mukulin saya termasuk karyawannya termasuk? karyawannya yang tadi lari oh ya lari itu? lari itu, okay. mau mukulin saya istri saya berusaha uh -uh. mau ngelera tapi gak berani, gak bisa karena dia tuh mukulin banyak dia mukul banyak okay, okay, istri okay. Saya. Nah, setelah itu sudah, saya istilahnya diamankan sama istri sama Istri saya sama orang kampung yang tahu di situ ah. ada ibu-ibu, ah, ah. Nah, ibu-ibu, nari saya sama istri saya jadi diarahkan dibawa ke kampung diamankan. Hmm. Tapi apa yang terjadi? Julius tetap ngejar saya. Si Julius nih. Tetap. Nanti okay. di sini ada. Nah gitu. Oke. Okay, nanti biar nah. dikompakan sama polisi. Ya. Okay. Nah, setelah saya di, uh, diamankan, dia ngejar saya supaya Pak Julius balik. Nah setelah balik, saya Uh, karena ini saya udah uh, apa itu kondisi lemah lah terkena lemah. Saya baru bikin laporan ke Polda. enggak waktu di kroyok itu apa saja, eh, eh, konfiter apa apa nggak sebelum. Saya waktu di kroyok itu uh, hidung saya itu patah. patah. Hidung patah. Hidung ada nggak fotonya di sini? Ada. Coba. Ini hidung. Di situ Ini ada. Di dalam sini ada nggak? Masih ada, ada, persis persis. Persis. Persis. ada. Belum, belum ini hidung patah Hitung, ini patah. hidung patah kelihatan ya ini, ya? ini hidung patah kelihatan sih Tuhan? Kelihatan, kelihatan ini ya, telinga juga ya siap telinga ini siap Oke. ini hasil rongga. kelihatan nggak Hasil langsung kelihatan. Ini hasil langsung ya? Siap. Dia ya, dikeluarkan oleh RSPAD. RSPAD. Oh, jadi waktu setelah kejadian ini, itu langsung ke RSPAD? Atau Saya ke mana? Ke rumah, rumah sakit. Ke, Ser, Anung, ke rumah sakit. Di, oh, setelah ini. laporan di Polda, diceruh visum ke di rumah sakit Polri. Oh, jadi habis kejadian ini, laporan dulu? Ke Polda. Ke Polda habitu kondisi masih patah ini cirinya. kondisi ya, eh, patah segala macam. Nah, saya kan eh, apa itu disuruh visum di rumah sakit Polri. Rumah sakit Polri yang di ya, Kramajati. Kramajati. Oke, okay. saya visum di sana. Di sana ternyata hasilnya itu patah pas, harus dioperasi. Pas, harus dioperasi. Patah hidung harus dioperasi. Iya, karena eh, saya Purnawirawan TNI, ya. Disarankan harus ke RS PAdi, ke Rumah Sakit Tentara, termandir Tentara, Tentara, Tentara RS Siap. Jadi di Subroto, betul, siap. Okay. nah setelah saja, Nah saya, saya operasinya di Rumah Sakit Gatot Subroto, dioperasi di situ ya? Dioperasi jenah, di oke. Okay. Nah pada saat di saat, uh, Rumah Sakit Gatot Subroto, nah di situ uh, ada uh, laporan dari uh, apa itu Babinsa, laporan dari Babinsa, nah, Babinsa mana itu? Babinsa yang di daerah situ betul namanya peltu suripno peltu suripno suripno babinsa di kelurahan e, cipondomakmur tempat kejadian itu tempat kejadian kelurahannya itu. ya okay. itu daerah eh, tangerang pak tangerang kota ya ke tangerang kota Nah, setelah itu hasil laporan beli itu dibawa di eh, apa itu mungkin laporan itu tidak sesuai dengan apa yang kejadian oh bawa laporan ke mana enggak laporan itu mungkin tidak sesuai dengan kejadian Ya, laporan, Bre -bre, ya. okay. oh dia membuat laporan situasi, situasi. lapisit, ya tapi tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, karena okay. kejadiannya tanggal 11 lapor, bikin lapisitnya tanggal 12 belas, itu pun tidak sesuai dengan uh, kejadian, kejadian di sebenarnya, oke. Okay. Nah, Artinya, itu dari situ bisa jadi muncul miskomunikasi, siap, karena okay. dia tidak tanya ke saya maupun pihak saya atau keluarga saya, karena pihak yang uh, di lapangan dia mungkin tanya ke orang yang tidak terkrisiskan. Gitu Kenapa? Karena kurang ke Purna Yurawan, sama-sama tentara ini. Iya, yeah. sama tentara, ya kan? Yeah. Nah, lanjut. Nah, setelah itu, saya dioperasi di Kado Subroto. Ya. Yeah. Ada Majen uh, Mulyono. Majen Purna Yurawan. Purna Mulyono. Mulyono. Itu uh, kepala kuasa hukum PPAD. Oh, kepala kuasa hukum PPAD. Ya, yeah, PPAD ketua hmm. tim, ketua tim, ketua tim, PPAD tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, Beliau itu diperintahkan hmm. sama Pak Doni Munardo. Oh ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, saya tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim, Gitu lah setelah itu Pak Mulyono tanya uh, apa itu kejadian setelah saya ceritakan lah diperintahkan untuk saya supaya lapor Pak Doni kronologisnya kejadian itu kejadian sebenarnya siapa sebenarnya saya laporkan Doni okay. kok nyimpang kan gitu ah. nyimpang uh, uh, apa itu saya sampaikan jam beliau tidak lama Pak Budi datang jadi FPI ya Pak itu. masih di FPI datang menanyakan kejadian saya lapor semua kejadian Nah dari situ Pak Budi kan kuasa hukum siap itu dari FPP. Terakhir apa Pak Budi? Kapten. Kapten. Kapten. Tapi kuliah hukum ya Jadi advokat. Hey. Mantap lanjut siap setelah itu Pak Budi mendampingin saya hmm. sama Pak uh, Kolonel Sahar. Kolonel Sahar. Oke okay, oke okay. saya FB, tahu. Ya. Sampai uh, ke Polres. Polres Tangerang Kota. Tangerang Kota mengikuti uh, apa itu permasalahan saya. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu permasalahan saya. Terus eh, karena Pak Sahar tinggalnya di Bandung, ya. Nah, saya komunikasinya kurang eh, apa itu? Eh, maksimal, ya. Karena beliau anu yang eh, apa itu? Pak hari ini harus kita ke Polres, beliau harus menunggu menunggu. Akhirnya saya ya, komunikasi ya. sama Pak Budi. Mohon izin eh, eh, Pak Budi, Pak Kalau bisa eh. Eh, apa, itu? apa itu? Tolong saya dibantu sefaksimal mungkin. Ya, ya. Nah, setelah itu sampai proses kita di Polres kita eh, berusaha ke Dandim, ke Randim, nah, Dandim. Dandim Tangerang Kota. Tangerang Kota. Oke. Nah, itu sebelum saya ke sana eh, tim kuasa hukum saya, Pak Budi, Pak Sahar sudah ke sana komunikasi. Kapten Budi, Kapten Perang Budi Dantim, sama dan tim dan tim dan tim Dantim dari Fbpi, sama ya. Kolonel Purnawirawan Sahar, ya, itu ke Dandim. ke Dandim. Awalnya. Oke. Okay. Ya, hasilnya gimana? Saya kan kurang kurang mati beliau hmm. Nah, setelah itu proses di Polres berlanjut. Berlanjut. Ah, ber berlanjut. Waktu itu uh, Mayjen Sunarko sempat datang ke Polres senior kita siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, Termasuk Pak siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, juga siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, Pak siap, siap, Oh ya, nah, nah. itu, datang juga mendampingin. Terus setelah itu kita diterima sama Kapolres. Diterima oleh Kapolres. Uh, uh, perwakilan, perwakilan diterima sama Kapolres. Itu yang boleh masuk saya, Pak Budi, Pak Sugeng Waras, sama Pak Sahar, empat orang aja. Ya. Nah, setelah masuk ke dalam, ditanggapin baik sama Kapolres. Ditanggapin baik ya. Ditanggapin baik, ya, ya, ya. beliau nyampaikan bahwa ini uh, nanti uh, apa itu akan diproses mengalir seperti air. Hmm. Nah, kita ikutin, setelah itu uh, kita ke Kodim. Uh, Kodim? Bukan, ke Kodim. Bukan ke Kodim. Kodim. Kita ke Kodim. Ketemu siapa di Kodim? Bukan, sebelum ke Kodim kita ke Denpom dulu. Oh, Denpom. ke Denbom dulu mau klasifikasi karena uh, mungkin Pak Budi sama Pak Sahar nggak tahu kurang gimana saya anu di kodimnya saya enggak tahu hmm. kurang pas atau kurang ditanggapi ya itu tidak tahu setelah kita ke Denpom, sama dan Denbom ditanggapi dengan baik katanya nanti uh, Pak Cipto sama semua ini dua hari kemudian ketemu aja di kodim nah, dua hari kemudian ketemu di kodim di kodim gitu. ya nah, setelah itu ketemu di kodim uh, saya sama kuasa hukum di situ ada yang tertua, Brigjen Muhammad. Iya, ketemu sama Dandim, sama Dandim, sama Dandim. Bagaimana, bagaimana tanggapan Dandim waktu di nah, waktu ketanggapan Sama Dandim, saya pribadi, saya bilang gitu. Kalau saya ya, beliau kelihatannya kurang merespon dengan adanya apa itu dari Purnawirawan. Kurang senang melihat Purnawirawan, siap, bukan kurang apa itu, kurang senang sih tidak. Kalau menurut saya, itu kurang apa itu membantulah dengan kejadian ini. Karena saya cuma dipojokkan di situ. Dibojokkan bagaimana? dipojokkan begini. Eh uh, Pak Cipto itu di sana selama itu arogan. Jadi sejarah saya itu diceritakan anu enggak enggak. Karena saya jadi RW 30. Heeh. Yang bangun rumah Taman Jaya itu saya. Ah. Saya tidak minta seberapun pun apa biasa bangun. Tapi ah. Dadin enggak tahu, dapat laporan dari Babinsa. Dapat laporan dari Babinsa bahwa... bahwa saya itu orangnya arogan sekali man ini. nah dan dia penyakit sama saya Pak Cipto pernah dikeluarkan sama warga warga yang mana ada di belakang silakan datang ke sini Pak saya juga bapak tokoh masyarakat saya ada dua orang mm -hmm. namanya Bapak Yosep orang paling pertama tinggal di rumah Namanja Jaya mm -hmm. nah kemudian tadi mau ngikut karena sibuk nggak jadi mm -hmm. nah itu nggak berani mungkin tokoh masyarakatnya yang disampaikan sama di ada di belakang ya kan mm -hmm. ada atau tidak saya nggak tahu karena disuruh manggil dan ramil nyatanya begitu balik dia enggak berani karena dengar namanya Pak Yosep. karena nanti kalau uh, apa itu Pak Yosep ngomong mungkin dia anulah kalah lah, ngomong kalah sih enggak. berarti Pak Danem ini dapat informasi yang salah dari Pak Binsah siap mungkin gitu Pak Binsanya siapa Pak Binsanya Peltu well Suripno oke okay, lanjut nah itu bang nah, waktu itu sempat tokoh masyarakat saya itu Pak mm Heeh. -hmm. dikasih kesempatan ngomong tapi belum selesai ngomong suruh duduk dia sangat kecewa karena dia tahu persis disuruh duduk oleh kasdim uh, Kasdim. Ya, udah, Pak. selesai. Kasdimnya juga kurang nerima purnawirawan kayak gitu. Ya kalau. Sedangkan di polres saja diterima dengan baik memperlakukan senior. Siap. Apakah karena merasa aktif Segalanya langgan. Padahal mereka akan pensiun semua begitu. Siap. Eh, apakah begitu tentara ke aja kurang, kurang baik begini komunikasinya? Apalagi ke rakyat bagaimana tentara mencintai nah polisi saja menghormati Purnayurawan sebagai warga lah kalau ini sama-sama yang pernah dilatih perang kurang menerima bagaimana rakyat nah Purnayurawan ini paling terdepan kalau mau cari informasi lah kalau pernayurawan aja sudah tidak mau buka begini tentara bisa jauh dari rakyat nah ini merusak tentara ke depan kalau ada pejabat tentara begitu Apalagi Pak cipta coba ceritakan aja siap. Nah setelah itu uh, kita dari tim Mbak uh, Puti saya tidak dikasih kesempatan ngomong lah bahasanya gitu. Karena apa? Oleh. Oleh Danim kalau saya ngomong gitu karena apa? Setelah uh, bapak dan dim keluar dari ruangan itu langsung ngomong. Dia tidak tahu di situ ada senior. bintang ada, satu. Ada bintang satu. Ada bintang satu ada kolonel. Ini Dandimnya ini tidak tahu etika. Tidak tahu adab kalau saya melihatnya. Oh, Walaupun pernayoran itu bintang satu itu. Kalau pernayoran tidak dihargai, pernayoran bisa ngomong ke rakyat. Jangan hargai Dandim. Bisa. Kalau senior aja tidak dihargai begitu, suatu saat dia akan pensiun itu orang-orang itu. Jadi saya juga termasuk kecewa kalau ada tentara aktif tidak menghargai pernayoran. Apalagi jenderal bintang satu begitu ya apalah gunanya itu herping apalah gunanya Leting, apalagi akademi militer semua kalau nggak menghargai begini suatu saat itu yang pejabat-pejabat dandim itu sampai siapapun di tentara pensiun nah kalau diperlakukan bintang satu begitu dia tidak hargai nah, jangan salahkan kalau purnayuwa melihat tentara dijelekkan purnayuwa dia bahkan mungkin oknum-oknumnya itu ah ini berarti kalau memang ceritanya Pak Cipto seperti itu saya sayangkan kalau seorang dandim begitu ya kan nah, lanjut Pak Cipto nah setelah itu beliau menyampaikan silakan oh, apa itu mungkin dari tim oh, ingin apa yang mau sampaikan Kolonel Sahar akhirnya berdiri eh, apa itu ada juga Kolonel Sahar di situ ada dia dandim tangga itu kalau ada itu Kolonel Sahar <laughs> itu nggak enggak tahu tidak tahu nah akhirnya berarti, kolonel, Oh, harusnya memperkenalkan diri bukan, belum disuruh belum enggak, disuruh, gak dikasih kesempatan ngomong? enggak, setelah uh, belum berbicara, wah cerita macem-macem karena beliau kan masih pakai loreng begini oh. nah, setelah itu silakan ini dari mana Pak kita akhirnya memperkenalkan diri hmm. saya dari tim FPPI hmm. apa itu Bapak FPPI? dia tidak tahu Iya, nah, ya. dia tahu. Simulah jadi. Ah, nah. dia enggak tahu disingkat sama Pak Sahar. Saya Kolonel Sahar uh, Ketua Tim Hukum ya hmm. Ini Brigjen Muhamin kan gitu. Ya. Nah, semua dikenalkan. Ya. berarti rata tahu ini Brigjen ya, tahu. Setelah dan itu dikasih tahu. Ya, lah itu, tahu. itu enggak dikenalkan, enggak tahu juga. Oke, oke. Okay. Eh, setelah itu satu-satu ini Kolonel Nurzah segala macam. Nah, ini Pak Ruslan buton begitu. Hmm. Di sini Mayor Cipto, segala macam lah. Hmm. Setelah perkenalan itu, ngomong sebentar Pak sehari itu waktu ya. Dikasih ngomong sebentar, uh, masalah kejadian ini, ya. kelihatannya beliau kayak, saya ngomong kurang nanggapin lah gitu. Hmm. Nah, setelah itu dilanjutkan Pak Budi. Apa rispempat nanti, misalnya tahu ini ada senior-senior dan senior data. Ya dia, udah. Uh, sepertinya biasa aja. Tidak okay. enggak, enggak anu lah. Enggak ada respek sama sekali. Enggak ada. ada. Saya ngomong enggak ada. Oh, satu apa? saat Dandim ini akan diperlakukan lebih jelek-lebih jelek dan lebih jelek oleh Purnayura nanti lihat. Iya, karena lihat ter terusan. Dia ngomong begitu. Lah ini enggak tahu kalau ini seror-seror. Ini kan istilah sebelum anu apa ya, itu. Ya, tidak menghargailah. Apalagi rakyat biasa. Satu saat Dandim yang kayak gini ini akan dipermalukan di depan umum nanti. Entah oleh tantama Purnayura, oleh bintara Purnayura, bisa Nah ini, ini, kalau enggak ada etika, lanjut-lanjut Pak Cipto. Nah, setelah itu, mohon izin, Pak Putih ngomong sebentar juga di-cut. <laughs> ya Putih ya, di-cut, enggak boleh anggota ngomong. lu ngomong lagi nih Kasdim. Apa dia bilang? Kasdim apa randim? Lo, kasdim, karena dua-duanya ada. Oke, okay, apa kata Kasdim? Kasdim itu sampai ngomong gitu, yang ada di dalam ruangan sini, tidak boleh ada yang merekam. Kita hmm. cukup yang ada di sini aja hmm. Nah gitu, nih Kasdim ngomong begitu. Wah. Lah, Plum ngomong terus, cerita macam-macam sampai kita tidak dikasih kesempatan ngomong lagi. Habis Oleh itu, "Oi, sombong sekali itu." cuma dandim udah kita, tempur hmm. udah selesai. Habis itu kita pulang jadi situ tidak ada hasil, Pak gitu. Dan itu, Danim dengan Kasdim hmm. ya, iya, sombong sekali. Saya tanggung fungsi kawan. Saya jangan bertanggung jawab Kasdim ngomong itu. Oke. Okay. Ini uh, atasan saya. Kejelekan Dandim, pekerjaan saya. Oh. Karena suatu saat nanti siapa yang di pensiun, itu nggak tahu kemana ada omongan apa. Arus Lumbuton di samping saya, dia agak tersinggung, nggak tahu omongan apa saya nggak tahu. Hmm. Oh, Kamu nggak tahu Arus Lumbuton? Iya, iya lupa Oke, lanjut. Iya, itu aja saya nggak tahu. Dibeli ngomong gitu. Nah, setelah itu, ini eh, apa itu di koding sudah selesai. Koding selesai, ya. Koding selesai. Nah, setelah dikoding selesai, eh, karena tidak ada respon tadi, Pak Budi bikin surat ke ah, kasat kopral tamtatan darat siap ke General tni dulu nggak kurang bapak kita itu siap lah. itu bapak kita bapak, bapak. kita yang tamtatan darat itu siap. walaupun saya pernah mengkritik beliau tetap beliau itu senior saya abang saya bapak siap. saya itu saya hormat sama jenderal lu walaupun pernah saya kritik beliau Lep. tapi tetap itu saya menghormati walaupun saya sudah purna karena semua jeneral Purnayurawan saya hormati, semua sinur saya, saya hormati. Mau yang aktif, mau yang tidak aktif, kecuali yang sombong, yang tidak mau dihormati, urusan mulai itu yang tidak mau dihormati. Lanjut Pak Gito. Nah, setelah itu Pak Putih bikin surat tadi, tembusannya uh, surat itu, ya kan? Kok kasat ya, kapan itu uh, uh, uh, spiritual ke pelastang pengkatan darat? Ini tanggal eh bulan 12 2022 dua ribu ya apa tanggapan beliau kepala staf angkatan darat cukup lumayan direspon bang oh direspon malah sangat direspon saya beliau jenderal bintang empat menerima kalian dengan siap, baik siap. Surat itu jenderal yang... aktif ya. kasat kami mengucapkan okay. terima kasih kepada bapak kasat dalam hal ini sangat merespon kami di mana surat kami ini adalah perlindungan minta perlindungan kepada kasat berkaitan Uh, berita intelijen yang beredar melalui uh, Babinsa. Babinsa, Babinsa, Babinsa yang tadi itu. Ya. Ah. Namun saat klarifikasi pertama sangat tidak direspon oleh Dandim maupun Kasdim. Oke. Okay. Sehingga kenapa kami mengambil uh, langkah memohon perlindungan kepada Kasat? Karena sangat berdampak sekali terkait proses uh, baik itu klarifikasi maupun pelaksanaan di Polres, Pak Hmm. Jadi sebelum setelah kejadian pengeroyokan Mayor Ceto telah beredar berita intelijen dari Babinsa maupun Binmas. Hmm. Tidak lama kemudian ada statement Kap Kapolres yang kurang lebihnya adalah Pak Ceto lah yang sebenarnya menjadi biang biang permasalahan terjadinya pengeroyokan. Kapolres ya? ya. ngomong begitu? Ya melalui detik detik kom Mm. Sehingga sempat kami melayangkan uh, klarifikasi kepada Kapolres. Kami tembuskan kepada Kapolda. Gitu. Setelah itu baru ada penyidikan. Namun proses penyidikan ini tidak tidak transparan. Kami menyadari setelah kejadian pengeroyokan itu, para pihak yang melakukan pengeroyokan itu telah melakukan upaya laporan balik. Mm di mana di situ ada dua yang masuk laporan ke Pak Cipto bahwasanya Pak Cipto telah melakukan penganiayaan dan mengorokan padahal videonya ada nih yang di, ini ada video ya, yang siap. saya putar tadi ya siap. ini sudah diserahkan kopi penyidik sudah sudah sudah menjadi sudah anda, sudah, ya sudah, sudah. Uh, baru saja sudah dikasih ya sudah yang, sudah lama yang dikeroyok itu sudah ya laman. itu ada video dia yang faktanya betul, betul ada siap. videonya betul. ya ya ya setelah kami uh, mendapatkan alat bukti itu kami membuat klarifikasi kepada Kapolres, sehingga masuklah uh, tahap penyidikan. Okay. Tapi secara bersama, dari laporan balik dari para para pengeroyok itu diterima oleh Kapolres. Dalam oh. hal ini adalah Kapolres uh, Kota. Kami tidak membantah, kami memberikan uh, ruang terhadap para pihak atau warga yang mengajukan permohonan laporan. Namun di sini saya menangkap. Ada sesuatu, sesuatu yang tidak transparan. Bagaimana mungkin seorang Mayor Cinto yang jelas-jelas dikroyo? Ada videonya? Ada, ada videonya, alat buktinya sudah ada, tapi saat sekarang terhambat, Pak. Jadi seolah-olah ada keinginan Kapolres untuk memajukan secara bersamaan, hmm. secara bersamaan. Sehingga dengan dengan berat hati kami melayangkan surat kepada Kasat kepada kasat karena memang dari awal ini sebelum Mayor Cipto itu diproses sudah beredar nih seolah-olah Mayor Cipto ini menggerakkan masa. Mayor Cipto adalah biang kerusuhan, Mayor Cipto mengeroyok dan sebagainya. Mm -hmm. Sehingga kami bisa buktikan kepada surat yang kami layangkan kepada kasat bahwasanya benar Pak Cipto telah dikeroyok melalui apa? Melalui perkembangan, surat perkembangan dari penyidik dalam yeah. hal ini Resmo dan Dimulainya penyidikan, Seperti SPDP dari Resmob, ya, SPDP. itu terhitung tanggal 12 Desember 2022 ribu hmm. dua Artinya apa yang dikabarkan oleh Binmas maupun Babinsa itu tidak benar. Yang benar Mas. adalah Mayor Cipto yang dikeroyok. Hmm. Jadi asumsi Dandem maupun Kasdem yang seolah-olah Mayor Cipto itu adalah yang melakukan kekerasan dan sebagainya sudah terbantahkan. Temantakan. Terbantahkan, oke. Okay. Yang kedua, yang dilaporkan bahwa mayor Cipto itu adalah memukul, gebukin, menginjak-injak tidak terbukti. Kenapa saya katakan tidak terbukti? Dari penyidik sudah mengeluarkan SPDP. Hmm. Bahwasanya Pak Cipto dikenakan pasal 351 ayat 1 junto 335. Artinya tidak terbukti adanya Pak Cipto melakukan pengeroyokan maupun penganiayaan oleh Poli, penyidik polisi. Siap. Eh, hormat dulu. Polisi memang hebat. Siap. Cara menjinya hormat sama Potugas resmob ya? Iya resmob, resmob. Resmob Tangerang Kota. Betul. betul. Salam hormat dari Purnayurawan. Mantap pekerjaannya ini yang mantap ini. Jadi menyelidiki dulu baru di sini. Ada orang ini belum belum menyelidiki sudah mau. Ah, no. seakan-akan so, marah salah. Nah, betul. terus sampai di mana sudah? Terus lanjut lanjut. lanjut Setelah lanjut. itu kami diminta uh, dapat telepon, dapat telepon dari uh, paslitik paslitik Denpom. Pasilit ya. Tangerang Tanggerang uh, untuk memberikan klarifikasi hanya kami datang, uh, datang. Setelah itu juga ada permintaan dari Denpom uh, supaya menghadirkan Pak Cipto. Saat hmm. itu kami minta surat perintah. Tapi kami tetap menghargai institusi militer. Namun kami minta supaya ada landasan hukum. Namun ternyata memang landasan Denpom memanggil kami itu ada atas laporan kami surat kami kepada Kasat. Oh, Artinya. Oh dari. Kasat sudah merespon ke bawah ya. ya Mantap. Ya. Izin Bapak Kasat, kami yang sudah di luar penayoran hormat. Karena sudah direspon Yang kami sesalkan adalah sama sekali tidak ada etiket baik dan rasa rasa bersalah dari Dandim maupun uh, Babinsa itu yang pertama. Yang kedua, selama kami memperjuangkan Pak Cipto tidak ada sama sekali anjang-sana. Setidak-tidaknya kami ini adalah purnawirawan yang hampir sebagian hidup kami kami sumbangan kepada bangsa dan negara dan alhamdulillah kami juga dapat pensiun mayor Jepto dapat pensiun kami ini bukan orang yang dibuang kami ini adalah uh, senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara dan siap membela kalau saya melihatnya nggak ada etika kalau dandi mukasti begitu itu nggak ada etika suatu saat kelak akan dipermalukan oleh penarang entah di mana mungkin rakyat biasa yang akan permalukan di orang-orang begitu tidak baik betul-betul, ya kan? Betul terus. Yang terakhir, bang, terakhir kami kemarin uh, berupaya, berupaya komunikasi uh, kepada Kapolres melalui kaset reskrim, ya. ya kan? Kasat reskrim berharapan uh, proses mayor Cipta ini segera dikirimkan kepada kejaksaan karena berdasarkan uh, kuhab maupun perkapolri sudah diatur. Oh, okay. pakai itu kategori perkara mudah sedang maupun sulit. Sementara terhitung mulai uh, terbitnya surat perintah penyidikan sudah tiga bulan berjalan. Sementara Mayor Cipto dan keluarganya sudah jelas-jelas telah dirugikan, telah uh, mendapatkan luka yang saat sekarang tidak akan sembuh. Namun ternyata pengoroyok pengoroyok itu masih bebas berbeda. kuat sekali pengoroyok siapa memangnya itu yang pengoroyok itu? Ku, kuat Kayaknya kuat sekali, pengusaha kah atau apakah? Ya kan, kalau ini kan kita hukum positif mau dikeripankan ini, kalau kekuatan hukum rimbai, purna wan itu banyak kesempatan, makanya ini purna yurawan seluruh Indonesia harus bersatu, TNI Polri bersatu, bukan untuk apa? Ya, kita purna wan ini lahir di disiksa fisik, dilatih mental TNI KRI. Tapi mulia ada Purnayurawan begini, diam untuk apa ada organisasi Purnayurawan. Untuk apa ada PEPABRI, PPAD, PPR yang digerindra Gerindra, banyak. Kalau masalah seperti ini aja kita tidak bisa bersatu. Ini bukan kita mau melawan negara, bukan mau melawan sesama rakyat Indonesia, bukan. Hanya mencari hukum dan keadilan. Ya tapi yang saya sayangkan kalau memang itu benar ceritanya pecipta tadi Sikapnya seorang dandim khas begitu tentara aktif Gubernur Purna yurawan. Saya bilang tentara begini akan dijauhi oleh rakyat Pak Kapolres itu saja menerima siapapun Rakyat biasa Purna Yurawan yang sudah menjadi warga biasa Diterima dengan baik oleh Pak Kapolres Ini sama-sama manusia Indonesia yang pernah dilatih perang sudah ditahu di situ ada senior bintang satu juga tidak dihargai maka saya bilang suatu saat entah dia kolonel entah dia bintang satu masih aktif suatu saat akan dilecehkan oleh masyarakat itu sendiri akan dihindari pula purnawirawan itu disebut tentara tidak pernah konsen dokter-dokterin begitu seperti purnawirawan tentara ini harusnya masih menjadi eh, hubungan komunikasi. Jangan karena ada yang aktif, ada yang purna, terus kalian jaga jarak. Ingat, eh, ya, purna yurawan itu sudah mengalami dua kehidupan. Kehidupan tentara, kehidupan sipil. Kritiknya jiwanya masih tentara, tapi dia masih eh, punya kesempatan banyak untuk bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga purna yurawan ini adalah bisa dijadikan agent-agent, informan, -agen Bukan di... Dijauhi apalagi tidak menghargai ada di situ bintang satu bukan berarti jenderal pendariran itu oh, apa eh gila hormat bukan kita di luar pendariran masih menghormati saya karena itu jiwa yang tidak bisa hilang. Nah ini. nah ini ini ini saya sesalkan yang kayak gitu gitu jadi kalau ada eh yang masih sombong-sombong tidak mau menerima kayak gitu seakan-akan sok saya ini tentara pensiun itu, pensiun pensiun ya. berarti dari Bapak Kasa sudah mantap ya, Siap. ya cukup. terus juga saya menghimbau kepada Bapak Kapolres Tangerang dalam kesempatan ini tegakkan keadilan dan kebenaran kami minta supaya para pelaku ditangkap namun apabila Kapolres tidak melakukan berarti Kapolres melindungi orang-orang yang berbuat salah. Dan itu tentu uh, bertentangan dengan uh, semangat Kapolri untuk memperbaiki kepolisian. Yeah. Jadi kami berharap kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kasdim, jabatan ini adalah sementara. Suatu saat gantian seperti kami para purnawirawan. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kasdim, buka mata hatinya bahwasanya apa yang kami perbuat ini adalah kepingin keadilan ditegakkan. Mayor tahu benar-benar terjolimi. Saat sekarang ini hidungnya patah, keluarganya merasa tersakiti. Sementara mereka yang telah melakukan pengeroyokan dengan bebas-bebas begitu saja. Hmm. Jadi dengan kesempatan ini kami berharap Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kasdim, jabatan itu adalah amanah tidak semuanya akan berlangsung lama suatu saat pasti akan pensiun jadi saya berharap dalam kesempatan ini tangkap mereka hukum mereka dengan seadil-adilnya melalui dengan proses hukum jadi kami tidak minta lebih pertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat sesuai dengan aturan ya. hukum yang berlaku jadi saya juga di sini ngomong depan publik <tuh> siapapun yang salah Mau itu warga biasa, purna orang kalau salah hukum hukum. Betul. Tapi jangan sampai seakan-akan purna orang ini mengemis untuk menegakkan keadilan hukum. Bagaimana dengan rakyat biasa yang tidak pernah merasakan kehidupan tentara, yang disiplin? Kalau saya mau itu siapa pun yang salah, mau purna orang, mau tentara aktif, polisi aktif, rakyat kalau salah memang hukum hukum. Tapi ini kan dalam kondisi kalau kita lihat tadi korban, korban ini, ini, ini yang terjadi jadi mudah-mudahan Pak Cipto selesai, Siap. selesaikan dan Siap. Alhamdulillah, kalau Dandim dengan Kasdim, tidak merespon tapi senior-senior, ya sampai ketua PPD, Letnan Jenderal TNI Purnayoran, Doni Munardo hmm, perhatian, jangan-jangan mungkin, Letnan Jenderal TNI Doni Munardo, kalau Kukodim sana juga tidak dihargai kali ya, saya ingin lihat, apalagi senior kita ini Bapak Letnan Jenderal TNI Purnayoran Haji Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, jangan-jangan nggak -jangan dihargai juga kali karena sudah pernah rawang kali ya. Siap. Ya kan, apa sudah hilang kah itu yang baik itu begitu? Pernah rawang ini datang kan baik-baik kan? Siap. Baik-baik. Kirain -baik. ya kan juga, tapi suatu saat Siapa yang berbuat akan menuai. Kalau saya ini kalau mau saya jelek negara ini oh. Tapi saya tetap cinta NKRI, cinta TNI. Saya kritik untuk pembangunan, Siap. untuk institusi TNI Polri. Kita purna yurawan ini bisa menjadi jembatan antara institusi TNI maupun Polri dengan rakyat yang tidak pernah merasakan kehidupan TNI Polri. Kita ini di tengah bisa sebagai jembatan. Nah, kalau punya saja sudah tidak dihargai, oh, bagaimana rakyat bisa langsung ke TNI, rakyat langsung ke Polri? Maka saya sarankan kepada ya rekan-rekan TNI Polri yang masih aktif, gunakanlah pernayuran TNI Polri dimanapun berada sebagai jembatan komunikasi untuk rakyat yang ada di wilayah. Sehingga informasi-informasi pun bisa dapat. Kalau pernayuran saja dijauhi, rakyat akan berpikir. Itu mantan-tentara aja dicuekin apalagi kita. Itu. Ya kan? Itu nanti jangan biarkan rakyat berbicara begitu. Ya mudah-mudahan bisa surga, surga, selesai itu Pak. Siap eh, Pak Cipto ya? Siap. Ih, satu letin sama saya rupanya Pak Cipto ya. Iya kan? Siap, betul. Sama sama lagi mayornya pensiunnya. Iya, siap. Cuman saya mayor muda saya pensiunnya. Siap. Cipto mayor tua. Iya, siap. Betul kan? Ya, ini nih ya jadi saya kutuk. Ya bukan kita mau membangkang, mau memberontak, tidak. Ya kan tidak ada itu karena TNI Polri yang sudah pensiun dididik untuk mencintai negeri ini bukan untuk memberontak negeri ini. Ya kan dididik untuk menerapkan keadilan, akan nah, gitu, ya. ya kan betul. Ini saja mungkin mungkin ada mau disampaikan lagi Pak, Pak Kapten Budi siapa Pak Mayor Sucipto ya sahabat Kurai Indonesia juga saya berpesan jangan karena kelakuan satu satu ob, satu oknum baik TNI Polri kalian menjelekkan TNI Polri jangan kawan TNI Polri kita bisa untuk selalu bersinergi itu rakyat senang. Ya, tapi kalau ada, aku namanya yang salah. Nah, itu kita kritik, ya. Kita jaga itu. Ya, terima kasih, Pak Cito. Ya, terima, terima kasih, Bang. Ya, undang-undang ini cepat selesai, siap. ya kan? Siap. Apalagi kepala staf Angkatan Darat, Bapak kita, Pak, Pak, Pak, Pak Dudung. Jangan dulu saya pernah kritik beliau itu, tapi kalau ada yang jelek jelekkan Pak Dudung, sakit saya. Ya, ada yang jelek jelekkan nih. Ya, saya juga sakit, jangan ya, itu menurut saya tapi kan pasalnya Salih juga mengkritik aku kritik kebijakannya waktu jadi pangdam menurunkan baliknya Habib Rijik itu bukan tugas tentara, itu tugas di 10 PP 10 PP nggak bisa, ya polisi, masa polisi nggak bisa itu aja aku kritik, jangan tentara lagi menurunkan kembali orang Indonesia ya kan, ya. itu itu aja, tapi yang lain itu tidak ada, bukan artinya aku kritik terus saya harus i, apa, membonci menurut saya abang saya, nggak mungkin lah ya kan, doktrin ini kepada sini itu hormat tetap, mau yang sudah pensiun, ya, mau yang masih aktif, tetap ini mudah ngangkat ini tangan ini nah, selamat cinta kepada NKRI betul, siap, ya kan? betul, Pak Cipto ya? siap oke, terima kasih Pak Cipto, benar cuma selesai ini siap, biar si orang-orang yang merasa hebat, ngeroyok Bapak itu bisa segera selesai, siap, segera ya kan? segera, segera ditangkap, ditang nah itu terima kasih Pak Cipto, siap. terima kasih sudah datang ke tempat saya siap. Oke, Siap. Siap. Oke, makasih Pak Budi Ya. Yeah. Makasih, Bu. Nah, di sini saya sebelum saya kiri di sini saya hanya berpesan kepada semuanya sahabat kura Indonesia. Ya. Yeah. Khususnya kepada sahabat kura rekan sinur senior saya yang sudah purdayura di purdayal, Polri. Ya. Yeah. Boleh abang-abangku, senior-seniorku yang sudah pensiun seluruh jenderal laksamana boleh berada di semua partai politik Boleh Ada yang di Gerindra, ada di Demokrat, ada yang di Nasdem Ada yang di PDIP, bahkan mungkin ada yang di PKS Boleh ada di sana Boleh berada di seluruh Ormas-ormas Boleh Tetapi dalam hal berbicara pernayurawan Kita harus kompak Dan kepada rekan-rekan TNI Polri Kepada si Dersinor yang masih aktif Kepada rekan-rekanku yang masih aktif Di TNI Polri dan kepada adik-adik saya yang masih aktif di TV Polri. Jangan jauhi Purnayurawan. Jangan. Karena Purnayurawan ini pernah dilatih, dididik seperti kalian yang masih aktif. Ilmunya sama. Sudah cukup. Sudah kelompok kecil di negeri ini yang ingin merubah rasa negara kita. Sudah cukup itu menjadi lawan kita bersama. Mereka yang meron terus yang ingin mendirikan. Ideologi baru cukup itu yang menjadi lawa kita bersama. Ini jadi salam hormat kepada rekan-rekan TNI Polri yang masih tetap setia kepada negara dan masih memegang prinsip serta warga dan masih menghargai siapapun yang datang ke tempatnya. Itu kami hormat sebagai rakyat. Nah, demikian terima kasih dan TNI Polri tetap sih kami rakyat mendukung. NKRI harga mati.